selebar ini kayaknya rasio untuk satu lane ini ada mungkin ya uh, jadi 5 per 8 nya buat mobil <gila> 3 ya 10 kilometer dari Eindhoven sekarang udah masuk ke daerah-daerah desa juga dan ini kayaknya daerah khusus apa eh jalur khusus sepeda deh soalnya udah dari apa jauh dari kerumunan mobil-mobil. <laughs> Oke, okay. kita lihat, kita bakal lewatin apa aja nanti. <laughs> kita masuk hutan lagi nih sekarang. Iya, kayaknya touring juga deh kayak kita Bapaknya gitu nih. Kayak... Eh, ini sebentar. ada mobil. Hai. Dia pikir. Jadi ingat film Serina ya? Tembang? <laughs> <tuk> Jadi di bawah kita jalan tol Kita bakal lewat jalan tol? Enggak, deng Engga, Enggak, lewat, boh, bercanda <tuk> Oke okay deh Ya, baru beres istirahat Udah 3 perempat jalan, sekarang 1 jalan lagi sekitar 25 kilo. Let's go, let's go Eh, sudah masuk posisi di Boxtel, Boxtel, satu kota sebelum Bos eh, lumayan juga nih kotanya, asri, cantik, dan di depan ditemukan dinosaurus. <laughs> ada Dino patung apa Ciro nggak tahu nih Oh pantesan ini tuh ada ada Dino Museum di kanan kita. Oh. Kayaknya ada dinosaurus museum deh di sini. Pantesan tadi lihat banyak banget museum. Oh, oke, okay. nice to know. Nanti kita kapan-kapan ke sini deh. Ya, yeah, posisi sekarang sudah berada di sekitaran S Hertogenbosch atau Den Bosch. Ya, sekarang sedang menuju supermarket karena sebelum masuk tempat campingnya kita mau belanja makanan buat dinner nanti Oke perjalanan menuju supermarket kira-kira 15 menit ya Eyang ya 15 menit ya Oke sejauh ini kita udah menempuh perjalanan Sekitar 65 km Dari Bokok, Belgium Dan masih ada 15 kilo Sampai tempat campingnya Udah di es Hartogen Bosch, sekarang menuju Sentrum dulu untuk beli makan kita. pat But... Jangan lupa like, <laughs> . nyobain apa namanya? Uh, namanya bos bolan, bos parah eh, ini enak banget, parah enak banget parah, jadi kayak kue sus gitu, mm -hmm. di dalamnya ada krim mm -hmm. tapi nggak manis, krimnya yeah. light banget, yeah. luarnya coklat, dan ini sama saya nggak yeah, itu, enak krim, enak banget, sembilan per buat aku, oh. kamu berapa? <laughs> sembilan setengah ini enak banget, enak banget parah parah parah Ya, tadi habis belanja makanan sambil ngemil sedikit cemilan khas dari kota S Hertogenbosch itu bos Wow, enak banget. Sekarang tujuan terakhir kita ke tempat camping sekitar 8 kilo dari pusat uh, pusat kota S Hertogenbosch. Cepat. Siapa? Siapa tuh? tuh Aku tahu yang orang medar itu nggak tahu. Eh, sekitar 3 kilo menuju tempat campingnya. Dan sekarang pukul 6. Sekarang. Ya kembali lagi bersama Weekend Cycling Getaway ya. Ha, sekarang kita udah sampai di tempat campingnya dan lumayan fancy juga sih. Tempat campingnya kecil kayak yang kita suka kayak gini ya kecil-kecil gini ya. ya. Nah, orang-orangnya juga lebih ramah nggak sih? Lebih ramah orang-orangnya. Ah. Jadi nggak ya, terlalu banyak. Terlalu ramah Terus kita lewat juga di Halloween gitu. Terus lah orangnya. Kalau <laughs> kemarin sih kayak taman bermain ya, emang. Kayaknya emang taman bermain sih dan agak boring juga ya kemarin ya. Yeah. Kayaknya orang depan yang ngeliatin terus kita kapa, <laughs> terlalu ya. besar yeah, jadi kita enggak kayak enggak kagak kagak apa enggak, enggak enjoy juga, enggak. juga sih sebenarnya. Uh -uh. Oke okay lah kita mau siap-siap dulu masak dan begitu guys Eva biasa tenda dan aku masak. Adah. Hai Encep. Halo. Sudah mau matang belum? Udah, udah. Udah siap. Sekarang kita buat chicken rice sama butter uh, spinach. Menu hari ini Chicken Rice and Butter spinach. Halo selamat malam <laughs> Alhamdulillah Tour de Holland hari kedua dari Bokold sampai S-Hartogenbosch sudah selesai Sekarang kita udah di tenda mau tidur Jadi rencananya besok kita akan sepedahan ke Utrecht jarak cuma 50 km kita nggak bakal panjang-panjang karena di sana banyak kegiatan untuk ketemu silaturahmi dengan teman-teman. <laughs> Oke deh, sampai jumpa, makasih ya udah ngikutin terus kita weekend cycling getaway. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.